untuk jadi saat ini saya sedang berada di zona bus di Gas 2022. Nah, yang paling keren adalah saya menemukan Opal Bus Studio yang hasil karoseri dari Adi Putra dan juga seat maker dari Adila Seat. Apa yang bikin keren? Yuk, mari kita lihat. Wah, dan buat ini buat pakai juga, Mas? Yes, bisa, bisa, bisa. bisa. Jadi gini, uh, Opal itu kan multi-platform media Multi-platform media itu artinya kita punya banyak platform Yang bisa dijangkau oleh banyak orang Kalau media-media mainstream kan biasanya hanya di web ya Di web, terus di sosial media Nah, Opal ini membuat satu terobosan Dengan membuat banyak platform Salah satunya ini Opal Bass Studio Yang sekarang kita dudukin ini mas Nah, Opal Bass Studio ini Gunanya adalah supaya kita bisa melakukan podcast Ataupun siaran pun kita pengen namanya mobile, kita pengen mobilitas kemana-mana nah bus ini dimodifikasi sedemikian rupa supaya kita bisa melakukan podcast ke tempat-tempat keramaian atau ke tempat-tempat di mana itu ada suatu acara nah, dengan mobile studio ini teman-teman atau dari tim Opal juga bisa mewawancarai narasumber dengan lebih nyaman dan kita juga nanti bisa keliling Jakarta atau muter ke tempat-tempat yang memang itu akan menjadi tempat keramaian mas konsepnya oh, okay. seperti itu jadi kita kayak jemput bola atau kita membuat orang itu melihat bahwa studio itu bukan hanya ada di kantor kita juga punya studio di kantor yeah. tapi kita pengen punya studio yang bisa mobile yeah. bisa kemana-mana gitu udah lama atau yeah. baru? jadi nah itu yang bagus mas nah, kebetulan Opal kan baru di launching kemarin ya 8 Agustus oh, nah bang. baru di launching kita kemarin nah karena baru di launching kami membuat teaser kita akan buka launching platform baru yaitu Bus Studio ini dan barusan tadi jam setengah dua kami launching Bus Mobile Studio ini nah ini, ini baru hari ini baru ini okay, jadi ini perdana kami yeah. perkenalkan ke publik, ke media bahwa Opal punya platform untuk Opal Bus Studio kami juga melihat ya perkembangan zaman ya dimana orang juga sekarang kan banyak pengen punya studio sendiri apalagi sekarang udah lagi trend podcast ya dan kami melihat bahwa kayaknya kita perlu Mobile Studio deh kayak untuk bisa jalan-jalan dari tim kreatif kami akhirnya membuat Rancangan dan gimana caranya kalau kita butuh ke bus dan itu bisa keliling keliling dan akhirnya muncullah ide seperti ini studio yang bus yang menjadi studio. Gitu. Nah inilah yang yang yang kami uh, tunjukkan ke publik bahwa bus itu kan bisa dimodifikasi macam-macam ya karena ruangannya kan cukup luas, cukup besar dan akhirnya kita coba gimana kalau kita modifikasi dengan modelnya studio. Kami lebih uh, melihat potensinya kalau bus dibuikin studio itu lebih gede gitu. buat mikirin biar jadi nyaman gimana mas? ya betul, jadi karena kita nih konsepnya bus studio yang mobile jadi biasanya kan orang kalau diwawancara ini banyak timnya ya nah, ada beberapa orang yang ikut serta di dalamnya apalagi kami juga kan berniat juga wawancara leaders juga, CEO biasanya kan banyak asistennya atau timnya tuh banyak yang ikut nah kita pengen ketika mereka berada di dalam bus ini dan ketika bus ini jalan kita pengen mereka tetap kenyaman, baik itu dari sisi suspensi, supaya nggak terlalu gajur-gajurkan gitu ya kalau bus ya, kita mungkin suspensi nyaman mungkin, bahkan ini kan kita lihat bahwa suspensinya itu lebih rendah supaya nggak, nggak terlalu gajur-gajur gitu kan, kalau lewat jalan yang nggak bagus terus AC-nya juga kami perhatikan, kenyamanannya, tempat duduknya, sofanya baik itu tadi ada bukasnya juga supaya ketika mobil ini atau bus ini jalan, itu berasa tetep kayak di ruangan gitu, ruangan, tetep eh, di ruangan, dingin, tetap berasa, iya, iya, iya, iya, iya, betul. Kedapan juga kami jaga supaya nggak ada noise dari luar yang masuk gitu. Dan orang nanti kan misalnya jalan, dia ngeliat ke jendela, wah kita udah lagi di Sudirman nih ngeliat langsung gitu. Jadi kami pengen uh, kenyamanan seperti di tempat yang steel itu tetap terjadi di bus yang mobile ini yang saya dudukin, yang kita dudukin ya, ini betul. ya iya, betul, uh, uh, nyaman sekali memang request-nya dari Oval kemungkinan ada masukan dari tim uh, karose di sini, sekolah kayak gini? tadi kenyamanan kan nomor satu yang harus kita utamakan kami melihat bahwa uh, ketika duduk itu, yang mereka benar-benar berasa duduk di sofa gitu. Jadi jadi ketika diwawancarain itu enak terus uh, mengalir nyaman, gak merasa risih gitu hmm. itulah yang kami utamakan dan kami juga betul menerima uh, saran dari Tim karoseri ini pakai apa, pakai apa? Karena kan mereka juga punya pengalaman, ya. Secara teknis, mereka tahu kalau kalau nibusnya goyang, enakan tuh busanya seperti apa, terus lapisannya seperti apa. Nah, mereka juga ngasih-ngasih ganti kami Jadi, memang ini uh, sesuai yang kami harapkan, ya. Karena kami kan dari sebelumnya, juga udah, udah mengidam-idam, ah, ya dong, bus kita selesai dan akhirnya udah selesai. Dan kami sangat happy melihat uh, perkembangannya. Oh, keren nih, busnya, bahkan dari... Partner kami juga melihat, "Wah, ini keren banget busnya! Coba kenapa harus warna putih?" Iya, betul. Jadi, eh, kami itu di luar kan mungkin eh, Mas bisa lihat ya. Kami penuh warna-warni gitu dari eksteriornya. Di dalamnya ini kami pengen warna yang tenang gitu, warna yang tenang, warna yang adem. Nah, kalau orang berada di suatu ruangan kan dia, kalau melihat warna yang adem tuh pikirannya juga tenang. Nah, kami cari warna yang paling tenang itu adalah warna putih. Itu kita akan melihat lebih adem dan ya, pasti lebih bersih kita ngelihatnya ya kalau warnanya putih seperti itu gitu Mas. Kami akan memaksimalkan ini mungkin nanti di area Jakarta dulu yang akan kami singgahi. Kedepannya bisa di Pulau Jawa ataupun bahkan nanti kita sampai ke luar Jawa juga. Tapi ya, doakan saja ini makin banyak berkembang. Kami juga bisa jadi bikin bus lagi, lebih banyak lagi gitu. Karena kebutuhannya kan bisa membuat kamu makin semangat gitu ya, itu sih mas terima kasih lain mas, di baru login dan kita di bisa di ya, yes, kan, eksklusif ini baru pertama tapi <laughs> itu mas ya, tadi bincang saya sama Mas Vidal dari Opal Pondri Media Plan Pro nah, ya, masalah, kita akan penasaran, tadi kita juga boleh izin ya mas ya? boleh, ya? boleh silahkan silahkan silakan. Nah Lovers, itu tadi bincang saya bersama Mas Fidel Ali dari Opal Multi Platform Media. Sampai ketemu di liputan Mbetech lainnya. Sampai ketemu.